Kami ke sana untuk menjalankan broker KKN kami. dariku ndi Pak. Ono, Oke, oke. Tapi desa yang kami pilih bukan desa biasa. Kami merasa selalu diawasi. Setiap pergerakan kami selalu dipantau. Hala top gedinya ku cari peti los nih lebih yeah. los nih baik oke okay. ayo berangkat. mengincar aku kena surat cinta teko presi Tugban sahdaaaah sahdaaaah kena omongnya sudah ini ya? di surahnya kok kok lagi pae karena kerawatmu aku kena surat cinta teko presi Tugban alias ketilang aku mae mae kan gimana nya apa Pak apa? aduh ngomong gaya masker, tangan gaya helm sampai. piye toki